Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara uh, tetap punya senjata atau mungkin bagaimana tetap punya inventory saat kalian masuk ke Eventide Island Nah jadi di Eventide Island ini kalau kalian uh, menginjakan kaki di pulau ini Game nya itu bakal berubah dari open world tiba-tiba jadi first trend type game ya Dan kalau kalian uh, menginjakan kaki itu tiba-tiba hilang semua inventory kalian Armor, senjata, atau mungkin shield, atau mungkin bau juga gitu dan bahkan makanan pun hilang gitu. Nah jadi tips dari saya gitu ya kalian cukup ke bagian uh, utara gitu dari dari map ini. dari sini kita akan uh, ngedrop weapon kita gitu atau mungkin ngedrop senjata kita. Nah tapi di sini kita harus uh, menghadap ke sini dulu ya. Misalnya di sini uh, perahu kan. Nah di sini kita harus menghadap ke belakang ke sini ya. Pokoknya posisinya harus kayak gini. Karena biasanya untuk senjata itu Uh, Jatuhnya tuh ke belakang bukan ke depan atau mungkin bukan ke samping juga gitu jadi di sini kita akan drop untuk semua senjatanya tapi senjata yang mau kalian pakai aja sih kalau kalian misalnya nggak mau pakai senjatanya tinggal kalian biarin aja gitu dan di sini kita akan drop gitu kan sini kita akan drop untuk senjatanya dan uh, untuk shield juga bisa kalian drop untuk bow juga bisa tapi untuk anak panah nggak bisa ya dan untuk shield uh, lumayan penting juga sih karena di sini kita akan melawan musuh yang lumayan berat gitu high nox gitu kalau kalian misalnya nggak punya senjata, kayaknya bakal ribet. Dan nah, sebenarnya kalau kalian nggak pakai senjata pun bisa, kalian bisa pakai besi gitu, pakai besi yang kotak bisa gitu. Dan sini untuk makanan, saya sakanin kalian makan aja untuk yang uh, nambahin temporary nya yang paling banyak. Karena untuk makanannya ini nggak bisa di drop dan nggak akan nggak e, akan bisa kalian makan gitu. Karena nanti makanan ini bakal hilang semuanya gitu. Dan sini kita akan makan aja untuk makanannya e, udah gitu ya. Dan nanti untuk senjatanya akan drop ke belakang kita gitu. Dan gak ada yang jatuh ke air gitu ya. Karena di sini juga saya posisinya agak nyerong dan senjatanya akan jatuh di belakang saya gitu. Dan Sayang sih untuk master Sword nggak bisa di drop gitu. Kalau bisa di drop mungkin saya juga bakal bisa pakai di event Island. Nah, setelah itu tinggal kalian uh, datangin aja untuk yang ini, gitu ya, yang ada orang organ ini. Dan nanti akan ada muncul uh, to who you uh, to to you who has apalah gitu ya. ya. Kalian baca aja sih untuk sisanya gitu. Mungkin intinya ya challenge gitu dan tanpa senjata, tanpa armor. Jujur kalau tanpa armor saya udah biasa sih main Zelda tanpa armor ya untuk Zelda yang ini dan saya biasa juga harus untuk uh, hatinya gitu ya, cuma ada tiga gitu dan setelah itu uh, inventornya nya akan hilang ya dan di sini kita intinya untuk di pulau ini kita cuma disuruh masukin bola doang ke sini jadi ada tiga bola gitu. nah di sini ada tulisan uh, first trend type game ya, sini kita akan uh, langsung aja mengambil senjata yang yang baru kita drop tadi ya dan udah gitu nanti senjatanya bakal masih ada gitu kecuali mungkin untuk panah anak panahnya nggak ada ya dan Uh, udah gitu tinggal kalian beresin aja untuk trialnya dan udah beres dan di sini tinggal kalian beresin kalau kalian misalnya mau beresin Cuman ada tiga sih Cuman ada tiga bola kalau nggak salah jadi di situ satu ya yang di sini di sini satu yang untuk uh, munculin screen satu dan untuk yang uh, ngelawan Bokoblin ya kalau nggak salah di, di camp yang bagian selatan ya bagian selatan Bokoblin ada uh, satu lagi gitu untuk uh, untuk Uh, Orbnya gitu, jadi kalian harus masukin tiga orb dan ya memang tiga, tapi untuk saya orb yang terakhir kalau kalian lawan Hinox sih, jujur kena ngeselin aja sih. Dan mungkin sedikit tips gitu ya kalau kalian misalnya mau lawan uh, Hinox di Eventide Island, kalian pakai aja untuk senjata uh, listrik gitu. Misalnya kayak gini. Nah uh, senjata listrik uh, di sini saya saranin kalian pakai yang uh, senjata listriknya itu yang uh, Mungkin geret Thunder Blade atau mungkin anak Blade biasa aja bisa. Dan pertanyaannya adalah kenapa senjata saya, saya baru sadar senjatanya nggak ada gak, gak, gak ada semua gitu. Dan ya, yeah. nggak <gat> tahu juga sih. Tadi perasaan senjatanya, oh mungkin karena terlalu banyak mungkin ya yang di-drop. Uh, jadi kalian harus drop-nya satu-satu gitu. Tapi nggak jadi masalah sih uh, selama saya masih punya senjata. Dan uh, saya saranin kalau kalian misalnya uh, ke bagian utara yang map yang tadi gitu ya. Di sini misalnya. Hati-hati aja untuk kapalnya tuh kedorong gitu Kalau kapalnya kedorong terlalu jauh Kalian saat mau ngambil senjatanya tuh gak bisa diambil Nanti ada tulisannya tuh uh, gak boleh kabur lah gitu Apa uh, Gak boleh keluar dari uh, islandnya gitu Dan Untuk kapalnya sendiri ini realistis juga gitu Bisa ketip sama angin gitu Dan ya yeah, ya udah sih gitu doang sih untuk uh, videonya Dan mungkin agak sedikit tipsnya juga Untuk lawan Hinox kalian bisa pakai untuk uh, tanda Blade ini gitu ya tinggal tinggal, tinggal uh, setrum aja gitu pakai shock trap, tinggal ya tinggal pancing aja ke shock trapnya, tinggal kalian drop kan untuk shock, shock trapnya. ini kita akan drop dan uh, nanti akan jadi gitu, da, mungkin kalau kalau nggak jadi timingnya kurang kurang pas gitu. mungkin sini kita akan coba lagi untuk uh, pakai trapnya ya. op uh, sini kita akan sini kita akan drop gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau Hinox-nya nanti nginjek uh, shock trap-nya nanti bakal uh, kesetrum dan kalian mungkin bisa pukulin pakai batu, uh, pakai besi, gitu. Atau pakai senjata kalian, bisa aja sih. Dan udah, nanti kalian bisa mengalahkan untuk yang trials ini dengan mudah, gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.